Pesisir selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur ternyata memiliki pantai-pantai yang indah. Tak hanya memiliki pemandangan indah, ada satu pantai di pesisir selatan Jember yang unik bernama Watu Ulo. Watu Ulo merupakan nama sebuah pantai di wilayah selatan. Nama Watu Ulo diambil dari bahasa Jawa yang artinya batu ular. Dinamakan Watu Ulo karena ciri khas dari pantai selatan ini memiliki batu yang menyerupai ular raksasa. Susunan batu panjang yang menjorok ke pantai itu... Juga memiliki bentuk seperti sisik ular, terlebih juga dilihat dari kejauhan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Beberapa waktu yang lalu viral video berdurasi 30 detik yang menunjukkan sekelompok orang sedang melakukan ritual di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dalam video yang diambil dari tepi pantai tersebut, terlihat warga berbaris di Pantai Watu Ulo sembari menengadakan tangan menghadap Pantai Selatan. Terlepas dari adanya ritual tersebut, Pantai Watu Ulo memang unik karena memiliki batu besar yang memanjang dari pantai ke lautan seolah mirip ular raksasa. Panjang batu ini yang terlihat adalah sekitar 110 meter dengan lebar kurang lebih 4 meter. Kaunan katanya, batu tersebut adalah bagian tubuh dari seekor naga jahat bernama Nogorojo atau naga raja. Ular besar dan rakus ini bahkan memangsa makhluk laut dan penduduk sekitar. Hingga akhirnya sang ular pun dikalahkan oleh seseorang bernama Joko Mursodo. Tubuh ular Nogorojo dipotong menjadi tiga bagian. Kepalanya terlempar ke daerah pantai Gerajakan Banyuwangi, Tubuhnya ada di pantai Watu Ula Jember, dan ekornya ada di Pacitan. Tak hanya unik karena memiliki batu berbentuk seperti ular, ada pula event tahunan di sana yang disebut Waton. Event tersebut berupa arak-arakan kereta sapi yang kini sudah dilaksanakan saat menemui kerabat dari balai desa. Orang-orang berkumpul dan menghias kereta sapi mereka dengan ketupat. Ketupat digunakan karena event ini biasanya ada pada hari raya ketujuh setelah Idul Fitri. Ketika ditanya lebih lanjut seputar ritual, sekretaris dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember secara tegas menyebutkan bahwa ritual tersebut tidak pernah ada di Pantai Watu Ulo. Menurutnya, banyak kepercayaan-kepercayaan masyarakat tertentu, khususnya di daerah Pantai Selatan Jawa. Pantai Watu Ulo tepatnya berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Jember menuju Pantai Watu Ulo. Adalah sekitar 37 km dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam 10 menit. Dari pusat kota Jember hanya perlu berkendara ke arah barat melalui jalan utama menuju Kabupaten Lumajang. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.